dan subscribe ya apaan mau mana pan eh hey, apa mau mana mandi bola, mandi bola ya hmm. mandi bola nih episode boleh gemas enggak satu ya nggak boleh loncat-loncat Ya, pelan-pelan Awalnya Di sini dia bermain bola sambil melempar untuk ketangkasan ya teman-teman ya coba kita perhatikan tuh dia bermain waduh tidak dilempar bolanya teman-teman wah dia main, main sentuh aja ya pakai di layar touchscreennya waduh semangat banget itu Ya, nggak bisa masuk nih, teman-teman. Ya udah, kakak dari luar saja ya, teman-teman ya. luncurnya pelan-pelan ya nanti naprak ya Oke, hitung sampai 3 ya. 1 2 3. Luncur. Nabrak lo. Jatuh, Pang. Halo teman-teman, berhubung videonya panjang, kita bersambung ke episode yang kedua ya, bahkan videonya lebih menarik, saksikan ya teman-teman, dadah...